nyebrang, nyebrang, pak. Iya teh cai saat, sakit apa? Menakal, tidak menak, menak. Damang? Menakal, alhamdulillah, menakal <laughs> kan? itu. Palid segonya. Itu teh, jamatan teh palid ruk sakui ya, kucah. tunggu oh, Kok karena tamangnya, tanya? Aduh, oh, balik. Ayo, Ato. Cuma itu masuk ke sana, Itu nuturkan tamang. Продолжение <laughs> следует... ayo banyak rantasan di itu duluur apa bisa apa sih atau dia kurang mana sudah nana tah sok pecundaki buk ayo di luhur itu <tipoo> kan yeah, itu kan loh ya itu kan ya pecundaki ya ya sok karunya itu <tyap> <apply> Kita <tuk> udah lama, anak kapal nggak akan biasa berkat mana saya bisa tangannya nabeh di itu Gilabah, Pak, deh mat ya seakan-akan dia ngomong ibak mohon kembali, kok burung nggak rakit nak. uang, Pak. Naon? Genyer anak Mujair puteuy. Apal lewat nya alam. Dia tuangan di dia Pak Haji sopir nuju tuang di sisi jalan. Itu di tengah jalan, boleh? Kenapa, Pak? Kita tablak tengah jalan, Pak. Di <tuh> jalan.